Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Sahih Al-Bukhari nomor 6478. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam tidur maka ia seakan-akan melihatku ketika terjaga karena setan tidak bisa menyerupai ku pesan jika anda bermimpi melihat Rasulullah maka berbahagialah karena itu berarti anda melihat wajah baginda yang sebenarnya hal itu dikarenakan setan bisa menyerupai manusia namun ia tidak dapat menyerupai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.